8, kita akan mencari kelipatan persekutuan terkecil dari 6 dan 8 Kita cari terlebih dahulu 6 kali 1 itu 6 6 kali 2, 12 6 kali 3, 18 6 kali 4, 24 Kemudian sekarang yang kelipatan 8 8 kali 1, 8 8 2, 16 8 kali 3, 24 Nah, kita bisa lihat kelipatan dari 6 dan 8. Di sini angkanya sama ya, yaitu 24. Sehingga KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Ah. Oke, okay, bisa juga kita ini adalah cara satu. Bisa juga kita menggunakan cara lain. Oke, okay, cara kedua ya. Caranya kita bagi dengan bilangan prima. Nah, 6 dengan 8 merupakan bilangan genap sehingga bisa dibagi oleh 2. 6 dibagi 2 3, 8 dibagi 2 4. Kemudian tujuan kita adalah mencari hasil pembaginya ini merupakan angka 1 1. Berarti tiga bagi berapa supaya hasilnya satu? Kita bagi dengan tiga, Ya. Tiga bagi tiga hasilnya 1. 4 bagi berapa supaya hasilnya satu, yaitu dibagi 4. Nah, sehingga diperoleh KPK adalah hasil perkalian dari dua kali tiga kali empat. Nah, dua dikali tiga itu enam kali empat dua puluh Sehingga KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Jawabannya yang A. Demikian pembahasan soal PTS nomor 8. Kita lanjutkan ke nomor 9. Faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 36. Jadi, secara sederhananya, untuk mencari FPB itu, angka berapa yang bisa membagi 12 sekaligus bisa membagi 36. Nah, untuk mencari FPB, berarti kita bagi kedua angka secara sekaligus dengan bilangan yang sama. 12 dibagi 2 itu 6, 36 dibagi 2, 18, 6 dibagi 2 itu 3, 18 dibagi 2 itu 9. Nah, angka 3 dan 9 sama-sama bisa kita bagi dengan angka 3. 3 dibagi 3, 1, 9 dibagi 3, 3. Tersisa 1 dan 3, 1 dan 3 sudah tidak bisa kita bagi lagi, sehingga FPB-nya adalah dua dikali dua dikali tiga fpb nya itu hasil perkalian dari angka yang di sebelah sini sehingga diperoleh dua kali dua empat kali tiga 12 jawaban untuk nomor 9 adalah yang B12 kita lanjutkan ke nomor 10 Persekutuan terbesar dari 24, 36, dan 72. Oke, kita gunakan cara yang sama seperti nomor 9. Kita tulis terlebih dahulu 24, 36, dan 72. Sekarang kita bagi ketiga angka sekaligus dengan bilangan yang sama. Karena di sini satuannya 4, 6, dan 2 itu bilangan genap, sudah pasti bisa dibagi oleh bilangan genap juga. Bilangan prima yang genap itu adalah 2. 24 dibagi 2, 12, 36 dibagi 2, 18, 72 dibagi 2, yaitu 36. Nah, selanjutnya masih kita bagi dengan 2. 12 dibagi 2, 6, 18 dibagi 2 itu 9, 36 dibagi 2, 18. Nah, kita bagi lagi dengan angka 3. Karena kalau 9 itu bilangan ganjil, tidak mungkin bisa dibagi 2, sehingga kita bagi dengan 3. 6 dibagi 3, 2. 9 bagi 3, 3. 18 dibagi 3 itu 6. Nah, di sini ada 2, 3, 6. Sudah tidak ada angka yang sama uh, yang bisa membagi ketiganya, sehingga diperoleh FPB-nya. 2 dikali 2, dikali 3 yaitu hasil perkalian angka di sebelahnya ini sehingga diperoleh 2x24, 4x3, 12 FB dari 24, 36, dan 72 adalah 12 jawabannya B oke, kita lanjutkan untuk pembahasan nomor 11 Anton berlatih sepak bola setiap 4 hari sekali Banu setiap lima hari sekali, dan Catur setiap enam hari sekali. Mereka berlatih di lapangan yang sama. Pada tanggal 12 Maret 2020, mereka berlatih bersama. Jadi, berlatih bersama itu tanggal 12 Maret. Oke, diketahui ya. Berlatih bersama tanggal 12 Maret 2020. Selanjutnya, diketahui bahwa Anton itu berlatih setiap empat hari sekali, Banu itu setiap lima hari sekali, dan Catur setiap enam hari sekali. Nah, langkah berikutnya, kita akan mencari KPK dari 4, 6, dan 5. Kita gunakan cara seperti ini. Kita bagi dengan 2, 4 dibagi dua itu 2, 5 dibagi dua itu tidak bisa. Karena nanti ada sisanya ya. Jadi, menggunakan cara ini sebisa mungkin itu habis dibagi. 6 dibagi 2 itu 3. Nah, selanjutnya kita bagi lagi dengan 2. 2 dibagi 2, 1. 5 dibagi 2, masih tidak bisa. 3 dibagi 2, masih tidak bisa. Kemudian kita bagi lagi. Tujuan kita adalah menghasilkan Hasil baginya itu satu berarti 5 kita bagi dengan 5, ya, tersisa satu Nah, di sini 3, berarti kita bagi juga dengan tiga tersisa satu Nah, sehingga KPK dari 4, 5, dan 6 adalah dua dikali dua dikali 5. Dikali 3, 2 dikali 2, 4, 4 kali 5, 20, 20 dikali 3, yaitu 60. Nah, tadi yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan tadi adalah mereka berlatih bersama berikutnya pada tanggal. Jadi yang ditanyakan adalah, kapan mereka bertemu lagi setelah 12 Maret ini? Jadi pertemuan kedua secara bersama-sama ya. Nah, caranya kita jumlahkan tanggal dengan KPK-nya. Oke, okay. 12 Maret 2020 kita jumlahkan dengan 60 nah sehingga diperoleh 72 oke sekarang kita kurangi ya dengan 30 sehingga diperoleh 42 nah masih kita kurangi lagi dengan bulan berikutnya kita kurangi dengan 30 sehingga diperoleh 12, yaitu pada bulan Mei, 12 Mei 2020. Sehingga mereka akan berlatih bersama berikutnya pada tanggal 12 Mei 2020. Jawabannya yang B. Selanjutnya ke nomor 12. 2 9 senilai dengan. Nah, untuk mencari pecahan senilai, kita kalikan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. 2 9 kita kalikan. Karena di sini kita lihat penyebutnya ada 2, 13, 12, dan 18, kita coba kalikan dengan 2 pada pembilang dan penyebut. Sehingga diperoleh 2 kali 2 itu 4, 9 kali 2, 18, sehingga 2 per 9 senilai dengan 4 per 18 jawabannya yang D. Nomor 13. Perhatikan gambar Nah, coba teman-teman perhatikan, di sini ada seperti... Gambar yang berwarna abu-abu tetapi di sini ada dua lingkaran lingkaran kecil dan lingkaran besar. Perhatikan apabila lingkaran yang kecil ini digeser ke sini. Sehingga nanti diperoleh hasil arsirannya yang berwarna abu-abu apabila semua digeser itu berpindah seperti ini ya. Oke. Nah, anggap aja di sini berarti udah digeser nih. Yang abu-abu ini udah digeser ke kanan. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan, ternyata ini membentuk 1, 2, 3, 4. 4 per berapa bagian? 4 per 8 ya. Yang diarsir itu adalah 4 per 8 bagi Nilai pecahnya ditunjukkan oleh daerah yang diarsir, berarti 4 per 8 bagian. Bisa kita sederhanakan pembilang dan penyebut, kita bagi dengan FPB-nya, berarti kita bagi dengan 4. 4 dibagi 4 itu 1, 8 dibagi 4 2, sehingga bagian yang diarsir adalah setengahnya. Kita lanjutkan ke nomor 14, suatu pecahan di antara 2 per 3 dan 3 per 4 adalah nah caranya pertama kita uh, samakan penyebutnya terlebih dahulu, kita cari KPK dari 2 per 3 dan uh, kita cari KPK dari 3 dan 4, KPK dari 3 dan 4 yaitu 12, Nah, atau bisa juga caranya itu kita kali silang 4 dikali 2 itu 8 per 4 kali 3 itu 12 kemudian 3 kali 3 itu 9 per 4 kali 3 itu 12 Nah, disini angka 8 dan 9 akan susah untuk menemukan angka diantaranya, sehingga bisa kita perbesar lagi uh, maksudnya kita kali pembilang dan penyebut dengan 2 itu ya sehingga diperoleh 8 kali 2 16 per 12 kali 2 itu 24 9 kali 2 18 per 12 kali 2 itu 24 nah sekarang tentu akan lebih mudah untuk menemukan angka di antara 16 dan 18 yaitu angka 17 per 24 sehingga pecahan antara 2/3 dan 3/4 yaitu 17/24 jawabannya yang d. kita lanjutkan pembahasan PTS matematika nomor 15. Suatu sanggar seni memiliki 60 anggota, 24 diantaranya mempelajari seni suara dan sisanya mempelajari seni tari. Persentase anggota yang mempelajari seni tari adalah. Nah, terlebih dahulu kita tentukan berapa banyak anggota yang mempelajari seni tari. Caranya, jumlah seluruh anggota dikurangi dengan yang mempelajari seni suara 60 dikurangi 24, yaitu 36. Nah, jadi yang mempelajari seni tari ternyata ada 36 orang, itu ya. Sekarang kita cari persentase, berarti banyaknya yang mempelajari seni tari, yaitu sebanyak 36, dibagi dengan jumlah seluruh siswa, yaitu sanggar seni kan tadi memiliki 60 anggota, berarti 36, dibagi 60 dikali dengan 100%. Itu ya, secara 6 dibagi 6 itu 6,6 kali 10, 60, sehingga persentase. Anggota yang mempelajari seni tari adalah 60%. Jawabannya yang d. gitu ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 16. Nilai dari 3/4 ditambah 2/3 dikurang 1/2. Kita cari KPK dari 4, 3, dan 2. Diperoleh KPK-nya adalah 12. Nah, sekarang bagaimana cara mencari pembilangnya? 12 dibagi 4, itu 3, 3 kali 3, 9. Ditambah 12 dibagi 3, itu 4, 4 kali 2, 8, Dikurang, 12 dibagi 2, itu 6. 6, kali 1, 6. Sehingga 9 tambah 8, 8, 6. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, operasi pecahan ini adalah 11 per 12 jawabannya yang C gitu ya sekarang ke nomor 17 nilai dari 9,15 ditambah 4,12 kita jumlahkan terlebih dahulu dengan syarat menempati satuan dijumlahkan dengan satuan seper-sepuluh seper-sepuluh itu yang mana yang angka satu ini dijumlahkannya dengan seperse 10nya juga seper 100 berarti yang angka 5 ini dijumlahkannya dengan denganper 100 juga yaitu angka 2 sehingga diperoleh 9,15 ditambah 4,12 Nah harus lurus ya satuan dengan satuan seper 10 dengan seper 10 seper 100 dengan seper5mbah 2 itu 7 1 tambah 1 itu 2, 9 tambah 4 itu 13. Nah, sekarang dikurangi dengan 3,8. Angka 3 ini sebagai satuan. Nah, di sini yang satuannya itu angka 3 yang ini. Berarti urutannya gini. 3,8. Jadi dilihat ya, komanya harus diluruskan. Nah, ini dikurang. 7, langsung aja turun. 2 dikurangi 8, itu nggak bisa. Jadinya di sini 12, di sini cuma tinggal 2. 12 dikurangi 8, itu 4. 2 kurangi 3, nggak bisa. 12 kurangi 3, itu 9. Sehingga diperoleh 9,47. Jawabannya yang B. Kita lanjutkan ke nomor 18. hasil dari 2/3 dikali 3/4 dibagi 5/ per 6 nah di sini bagi berarti cara mengerjakan jadi kali kemudian ini pecahan yang di belakangnya ini dibalik dibalik jadi 6/5 Nah sekarang coba teman-teman perhatikan ya 3 dengan 3 habis ya, 3 bagi 3 1, 2 dengan 4 ini bisa disederhanakan, dua dibagi dua sisa 1, 4 dibagi dua itu 2, 6 dibagi dua itu 3, sehingga diperoleh satu kali 3, tetap 3 per 5 jawabannya yang C nomor 19 sebuah tangki berisi bensin yang cukup untuk mengisi 50 botol besar dan 40 botol kecil setiap botol berisi 1,5 liter dan setiap botol kecil berisi 0,5 liter banyak bensin yang terdapat dalam tangki adalah nah tadi ada 50 botol besar isinya berapa? berarti kita kali berisi 1,5 liter nah selanjutnya ada 40 botol kecil isinya berapa yang botol kecilnya? yaitu 0,5 liter nah sekarang kita kali 50 dikali 1,5 75 liter 40 dikali 0,5 20 liter nah kalau sudah kita jumlahkan karena kan kita mau mengetahui banyak bensin yang terdapat dalam tangki 5 tambah 0 5, 7 2 9, sehingga jumlah bensin yang terdapat dalam tangki adalah 95 liter jawabannya yang 10 uh, kita lanjut ke nomor 20. Hasil dari 4 pangkat 3 ditambah min 2 pangkat 5. Oke, caranya. 4 pangkat 3 berarti 4 kali 4 kali 4. Ini kita kerjakan terlebih dahulu. Kemudian ditambah min 2 pangkat 5. Min 2 kali min 2 dikali min 2 dikali min 2 dikali dengan min 2 gitu ya nah kerjakan yang dalam kurung dulu 4 dikali 4 dikali 4 yaitu 64 ditambah bilangan negatif yang dipangkatkan dengan bilangan ganjil sudah pasti hasilnya nanti juga negatif supaya lebih mudah kita langsung hitung angkanya aja 2 kali 244 4 4 kali 2 8 8 kali 2 16 16 kali 2 32 sehingga diperoleh 64 ditambah negatif 32 nah cara ngerjainnya gimana nih Oke ini sama aja dengan 64 dikurangi 32 64 kurangi 32 itu berapa yaitu 32 sehingga jawabannya yang C